halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya mau ganti gear ya ini adalah gear mesin lobang anjing brother biasa ya pakainya puluhan gak kayak mesin juki ratusan ini nomornya 50 ya kita mau ganti gear ya nah, jadi biarlah ju dari mesin itu cepat ya gak begitu cepat banget sih ya gak begitu cepat e, mending lah mending kalau buat kecepatannya ini saya beli di Tokopedia di Toko Mentari Jaya Jahit Nanti saya kasih linknya di deskripsi ya Sekarang kita buka ya gearnya Ini gearnya 50 sama 26 eh, Mohon maaf juga ya Buka para subscriber atau viewer Dari sebulan lebih ini saya nggak upload video ya Karena kesibukan juga Nah ini dia gearnya ya Sekarang kita coba kita buka cover ininya ya, samping. Berarti ini bukan gear yang paling cepat, ada juga yang cepat lagi ya. Kalian bisa lihat di sini. Ini berarti nomor 50 ya, ini yang punya 50. Terus yang ini sakirinya berarti 26. Seperti ini ya. Kita buka ini harganya saya beli di Tokopedia Rp 60.000 ini ada kayak pen ya harus jadi pennya tuh apa namanya tuh nggak bisa dicopot ya cuma karena ini udah agak sedikit rusak tapi nggak apa-apa sih nggak ngaruh buat kalian yang mesinnya kadang-kadang jalan terus, kemungkinan juga pennya itu udah pendek atau hilang ya di sini ya pennya. Kadang-kadang kan pennya itu apa? hilang terus jadiin mesin tuh jalannya di tempat. Itu juga ngaruh ya dari sini ya. Sekarang kita copot ini juga. Oke, sebelum kita pasang sigirnya Alangkah baiknya dikasih Ini ya Paslim atau Bearing grease Kyodo Yusi Terserah mereknya apa aja Yang penting bentuknya paslim yang kecil Maupun yang besar sama ya fungsinya ya. Oke sekarang kita buka Paslimnya Nah ini ya ini kita kasih samping-sampingnya ya Karena ini sifatnya gir ya Jadi biar licin Jalannya juga enak Harus dikasih seperti ini eh, Mohon maaf juga buat yang udah tanya di kolom komentar Kami udah menerimanya Kami udah walaupun belum dijawab ya Tapi insya Allah nanti kami usahain untuk upload terus ya harus pas ininya masuk ya susah ini karena nah, masuk jadi ya nomor 50 di sebelah kanan ya di sebelah kanan kalau kebalik nanti jalan si mesinnya tambah lambat Ya, ini kasih. Cukup ya. Kita pasang sebelah. Uh kiri kalian bisa lihatnya ada pen dua ya 1 2 kecil-kecil ini ini maksudnya ke lubang sini ya guys kayak nah, gini nih lubang dipasin dilempengin nah, kalau udah seperti ini ya ini nomor 50 ini 26 Oke sekarang kita coba tes hasilnya seperti apa kita simpen dulu yang lama tunggu kita taruh ya biar lebih cepat videonya oke kita lapi lapin dulu sekarang kita nyalain mesinnya Sini seperti apa Kayak kita pakai bahan crinkle ya Ini bahan crinkle. Coba kita suaranya seperti apa hasilnya minnya masih kurang kenceng ya Kita kencengin bagian atas Sedikit aja Ter lumayan lah ya hasilnya atas bawah rapi tinggal tekanan benang disesuaikan sama selera ya oke sekian dari video saya wassalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh